Tất hơn, em bây kali merpedoh mirin shantikolo jumpa lagi bersama kami ritual terburu putih channel TV. channel yang membahas tentang ilmu spiritual dan budaya sebelum lanjut jangan lupa untuk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 hari nah, tutup negara kami ketahui tanpa mengurangi rasa hormat Bagi mereka yang berbeda kepercayaan dengan kami Tentang ilmu spiritual dan budaya Di dalam ilmu spiritual berikut Jawa Kuno Ada keyakinan tentang kekuatan gaib dalam burung perkutut yang pastinya perkutut yang dimaksud bukan dari hasil penangkaran atau ternakan, Melainkan dari alam liar yang datang dengan sendirinya Bukan ditangkap atau dicegap Perkutut keterangan yang memiliki yoni tidak bisa dipaksakan Untuk dipelihara oleh orang yang tidak berhak memilikinya Karena tuah atau angsar pada perkutut tersebut tidak akan berfungsi jika tidak cocok dengan pemiliknya. Ada tiga jenis perkutut lokal yang ternyata memiliki harga jual sangat mahal. Mungkin bisa dibilang seharga dengan mobil, atau mungkin juga bisa lebih. Jenis perkutut lokal ini memang pantas diberi nilai fantastis, karena memiliki dari segi fisiknya dan keunikan yang tidak dapat di jenis perkutut pada umumnya, ditambah mitos yang menyertainya. Perkutut lokal yang mahal ini biasanya keberadaannya langka atau bisa juga karena dinilai dapat memberikan keuntungan bagi pemiliknya. Apa saja jenis perkutut lokal dengan harga jual yang sangat tinggi? Berikut ini adalah tiga jenis perkutut lokal termahal berdasarkan fitur yang kami ketahui. 1. Perkutut putih. Putihnya bulu perkutut jenis ini menjadikan harga jual yang sangat mahal selain fisik yang unik. Keberadaan perkutut putih yang langka juga menjadi alasan mengapa burung ini sangat mahal. Sepasang indukan dapat dijual seharga 75 juta rupiah. Fantastis bukan? Khodam yang menyertai pada burung berkutut ini adalah Khodam penyembuh yang berwujud sesosok pria berjubah dan bersorban putih yang kadang juga berubah wujud menyerupai sosok macan tutul putih. Dua perkutut cemani. Berbeda dengan perkutut putih. Perkutut cemani ini justru berwarna hitam. Memiliki ciri fisik yang unik. Burung ini juga mampu mencapai harga jual yang sangat tinggi. Khodam yang menyertai pada burung perkutut ini adalah khodam warisan leluhur yang selalu mendoakan kebaikan kepada si pemilik perkutut. Wujud khodam leluhur pada perkutut ini berbeda-beda. Ada yang berwujud harimau, naga, ular raja ratu dan masih banyak lagi wujudnya biasanya sesuai dengan ilmu yang dimilikinya menurut kepercayaan kodam leluhur ini selalu setia berada di dekat yang memilikinya dimanapun orang itu pergi kodam leluhur selalu mengikuti jadi bila ada yang mau mengganggu maka khutam leluhur ini yang akan menangkalnya 3. Perkutut Udan Emas Perkutut lokal yang satu ini dipercaya sebagai burung pembawa resiki memiliki warna coklat muda pemerah-merahan dan terdapat garis kuning keemasan di bagian leher ciri fisik lainnya yang dapat menandakan burung ini adalah paruh yang berwarna putih kaki berwarna merah dan sayap berwarna coklat kekuningan perkutut Udan Emas juga memiliki nilai jual yang sangat tinggi hodam yang menyertai pada burung perkutut ini adalah hodam para raja Kodam ini dulunya yang mendampingi seorang raja setiap hari Kodam ini juga mengerti dengan seluk beluk dan karakter sang raja Pada saat raja meninggal, kodam pendamping ini akan mencari orang baru akan didampingi Jika Doro dapat menyelaraskan energinya, maka cara berpikir dan karakternya raja sedikit catatan dari kami perihal tentang arti khodam mendengarkan khodam pastilah pikiran kita terbesit segala sesuatu hal yang berhubungan dengan spiritual khodam berasal dari kata khodim dalam bahasa arab artinya adalah pembantu atau penjaga yang khusus mendampingi seseorang mengenai hal tersebut doroh boleh percaya atau tidak semua kembali pada keyakinan masing-masing dengan menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama, maka bertahan akan diturunkan dalam kehidupan kita, termasuk dalam hal rezeki. Karena dengan berbagi atau bersedekah, maka harta yang dimiliki akan menjadi berkah dan semakin bertambah. Jadi, intinya agar bisa merasakan tuah dari perkutut katurangga secara maksimal kita harus memahami makna dan maksud dari katurangganya kemudian menerapkannya dalam kehidupan kita sekian apa yang bisa kami sampaikan jangan lupa memberikan komentar dari penjelasan yang kami sampaikan